Cara memanggil atau mengaktifkan sedulur papat limo pancer kakang kawah adi ariari Mungkin bagi kalangan orang Jawa khususnya pasti akan paham apa sedulur papat limo pancer kakang kawah adi hari-hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Ratu Pidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat Pembahasan kali ini tentang sedulur papan limo pancer Tonton videonya sampai habis Biar kalian tidak sesat guys Oke okay. uh, Sedulur papan 5 pancer adalah Sedulur alus kita Atau pendamping kita Sejak kita lahir Dimana Allah Ketika kita berada di jabang bayi perut ibu Umur 40 hari Allah tiupkan Rezeki Jodoh dan ajal, rezekinya seperti apa? Jodohnya kapan dan ajalnya juga kapan dan di mana, Dan Allah juga tiupkan jin dari bangsa Korin Dan malaikat dari bangsa Korin untuk mendampingi manusia tersebut Di dalam uh, ilmu kejawen Istilah sedulur papat limau pancer sudah tidak Uh, bukan hal yang tabu lagi teman-teman Nah -teman. untuk pembahasan kali ini Bagaimana caranya kita bertemu Atau menghadirkan Atau memanggil sedulur papat lima pancer Atau pendamping gaib kita Yang wujud Atau sosoknya Atau jatnya Menyerupai diri kita Mulai dari matanya, wujudnya, tingginya Karakternya Dan lain-lain sama teman-teman Oke, okay, yang pertama adalah harus jamasan, yaitu harus mandi suci dulu. Lah, jamasan ini versi saya, versinya Ratu Bidadari harus mandi kembang setaman, ya atau kembang tujuh rupa di tengah malam. Jadi kalian yang ingin melakukan lelaku atau tirakat untuk bertemu dengan sedulur papat limo pancer, kalian harus mandi jamas atau mandi bunga setaman atau bunga tujuh rupa bisa. Cuman di sini ada mantranya, cuma tidak bahas, saya bahas di sini karena terlalu panjang kalau untuk saya bahas. Ya, jadi harus mandi di tengah malam. Nah, kalau bisa itu mandinya di hari kelahiran kalian. lah hari kelahiran kalian apa? Katakan Sabtu Wage, Jumat Kliwon, Solo Kliwon, Sabtu Pahing, Senin Legi, atau Jumat Legi. lah jadi malam hari kelahiran kalian, kalian harus mandi, harus mandi bunga, atau mandi jamasan, teman-teman. Biar sukmo roko roh kalian suci dan yang kedua setelah kalian mandi jamasan atau mandi bunga setaman kalian harus poso weton nah, poso weton ini dimulai dari hari kelahiran atau weton kalian kalau bisa tiga hari ya jadi katakan weton kalian Sabtu Wage, jadi kalian harus Puasa dari Sabtu wakih Kan dari Sabtu, malam Sabtu Minggu sampai Senin Jadi tiga hari ya Kalian harus melakukan puasa Nah, kalau bisa Puasanya itu Harus puasa mutih Nah, puasa mutih itu seperti apa? Puasa mutih harus memakan Sesuatu yang putih Semisal nasi Atau air putih Atau bohong Jadi tidak boleh memakan hewani hewani kayak makan telur walaupun telur putih itu enggak boleh makan daging itu enggak boleh jadi harus makan nasi dan itu pun juga ada mantranya ada doanya cuma tidak akan saya bahas di sini karena durasi dan yang ketiga adalah setelah kalian mandi jamas yang pertama tadi kan mandi jamas mandi kembang terus yang kedua tadi adalah puasa weton baru yang ketiga adalah lelaku tirakat melek bengi jadi kalian harus melek bengi tidak boleh tidur kecuali pada saat siang hari jadi kalian boleh tidur ketika matahari terbit, sampai terbenam Nah, ketika sudah tidak ada matahari atau dalam keadaan malam itu kalian harus melek gak boleh tidur sama sekali selama tiga hari berturut-turut Ketika kalian menjalankan lelaku puasa weton Atau puasa hari kelahiran kalian Ini yang tahap ketiga Tahap ketiga adalah sambatan Atau istilahnya nyambat Jadi yang pertama tadi adalah jamasan Yang kedua adalah apa puasa weton dan yang ketiga adalah melek beni dan yang keempat ini adalah sambat jadi kalian harus menyambat dulur alusi kalian sedulur papat limo pancer jadi kalian eh, kalian panggil kalian buat cikir kalian panggil terus pak kalian panggil terus kalian panggil terus kalian panggil kalian sambat kalian sambat kalian sambat memang ini ada mantranya, cuman tidak saya bahas di sini mungkin di konten berikutnya akan saya bahas tentang sambatan untuk memanggil sedulur papat limo pancer kakang kawah adi hari, hari untuk menyambat untuk menghadirkan sosok atau energi cat sedulur papat limo pancer dan yang kelima adalah meditasi ini yang terakhir yang kelima adalah semedi atau meditasi jadi kalian harus fokus ke Panca akna. ya. jadi selain Semedi ini kalian harus tenang, harus fokus dan kalian harus uh, membuang pikiran-pikiran yang bernuansa duniawi makanya dari situ sebelum kalian melakukan uh, lelaku atau tirakat sebelum paling Limau pancar kalian harus bisa menutup lubang babakan Hoa Songo Nah, mungkin teman-teman uh, sebagian orang Jawa mungkin sudah paham apa istilah Bapakkan Hawosongo. Mungkin akan saya bahas di konten berikutnya makna Bapakkan Hawosongo itu apa. Ya, mungkin setelah kalian semedi kalian uh, meditasi di situ nanti kalau kalian beruntung, kalaulah aku lelaku kalian mancing atau kerentek itu nanti akan didatangi oleh sedulur papat lima pancer dan sosoknya sama mirip seperti kalian jadi kalian akan didatangi diri kalian mungkin buat temen-temen eh, tetap ikuti channel youtube ratu dari tv jangan lupa like, komen, dan share nanti akan saya bahas mantra-mantra atau doa mulai dari puasa weton Mulai dari mantranya untuk mandi, terus uh, mantranya untuk ngambat, untuk manggil. Disitu nanti akan saya bahas, termasuk Babakan Horos. Oke, salam dari saya, Ratu Bidadari Dukun Kondang. Itulah sejuta umat, subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV, rahayu.